ไปสวนผักแดงเยสอัลโลบังชีนะถะเวบะจังเกะนัจจิงเกะบังปะดะมะตะบะหะบะมอ Kai bo mang bo ngja jeng mang na, oh mebiya, tsoko do mang bo ngja watseng, dong ma, mikre ngjang su nam da, jeng sait sen da, git rang susku sang ngok kaka, sait sen da, sa su nam ya, Senin sekolah, sih hari ini saya jem fotok. Dia botok rakuke nao. Dia botok ani semu me fotok sit. Nga banu fotok kan. Menjerang mak sia. ada ke barang kan. Hari. Tu season fotok. Ayah, itu suka table yang Angku female men dekatnya. Nah, itu suka dia. Je vais vous montrer ce rapport de château. Je vais Mau gimana dia yang maksud, kok? Mana gimana, Mohon, ya. Gimana? Mau tali sambil nukin deh. Mau ini Genok. Gimana dia? Eh, ini ini udah Ah, ini udah. Oh, ya. <laughs> uh, hai. Ketoklah dah demo. Ha dah ni duk padan nak tukar. Hai, hai, hai. Ya, masa nak ngerting job di belakang tu. Tu. Dia tak but, tak but, nak. macam jenjak ke. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Nggak sortai> ya gabus <laughs> ta ya. Ya gabus <laughs> ta. Salah <laughs> sono da ariku jo PC dari, dari bakod mena tok ko ana ta o. Cyber ini bae, aku do ko jo do. Ta nak sanem sportian, nan han yang nan sim. Yo, nan one banduk ni dari on, apo ko macam ini bana kan nan kam nan jo ma. Beti mandaro ko tang jo. Mandaro kala. Yo. Mu ka dek ka dek udah tahu nyetok di iya ini oh kita taru to ramna dalam kok dan ini Na kami naik kend ya. Uh. Uh. Uh. Ya. Yeah. ya? dia nak tuk pangpa dia nak tuk wang guparang <laughs> oh, ya, dia dah la yo guna mana ya dia dekat dekat dekat dekat tutup pandai ya ya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 Aduh, pakai hatuk. Emamah sunjuk, macam apa barang untuk mengapa namanya? Hahaha. Ayah, malah nak ayah. Ayah sih, malah kalau juga nak kaya. Malah Yang pinjok, mana ini? Sudah pinjok ya. Tali biji tu aino. Betina senam tak ode. Tak kau sihir kabur ni. Sekarang e noda depan hatam dia. Dia orang ni ada di sini nak tanya. Nak tuh pangkat main nak tuh dongin dirvan bye bye